Uang wis mantep ini, ini Gak ngomong ya Aku ini kakak ngomong Jari, gak mantep-mantep Saya ini penggawaian gak jelas Wajah mana kok pabrik Itu pot kembang lo gak isu aku Tapi muka-muka itu semua adalah Fadilah, ada yang Allah kasih Fadilah berupa Kekayaan, ada orang yang Dikasih Fadilah berupa kemiskinan Ada yang berupa kerja keras Ada yang berupa ketekunan Ada yang berupa penderitaan jadi sampai kayak penderitaan itu mungkin juga fadilah. Misalnya, mau ngadupi sopoh, melundasmu, sepokohnya ganti pecah. Tapi itulah fadilah dari Allah. Karena yang disebut fadilah ada apa saja bentuknya bisa bermacam-macam. Tapi itulah yang mendekatkanmu kepada Allah. Dan itulah yang membuat Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Amin. Ya Allah, amin. Tapi ada-ada yang Ya, Nek, alamin fadilah aku yang sugi-suking. Ini Rek bosafatilah kok penderitaan ngono ya tapi nanti anda umur 50 ke atas anda akan terima itu semua wis wis opo tak terima thoko Gusti Allah rumusnya seperti kalimatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takun alayya goto pun fala ubali wis pokoke anggere Gusti Allah ora muring-muring gale kula kula nasib yo napa won kula trami kula tampa wis ati sedih kati seneng kati suki, kati melarat anggere Gusti Allah mboten muring-muring kula kulo trami kulo tampa kad ikhlas ilam takun alayago topun bon, fala jangan dipikir kalau anda wiridan iki terus mesti melarat gak malah mergo Gusti terharu eh arek iki melarat gelem lho sengsara gelem lho demi cintane nang aku eh alah takiane sugih ngono malah amin Gini, ya rabbal alamin ngene ya tapi ojo terus kan niat aku tak wiridan iki cek dikae sugih gas ido jadi gitu loh Mas dialektika kita sama Allah itu seperti itu ya. Jadi tiap hari Anda harus harus punya apa dinamika hati dan pikiran kepada Allah Subhanahu wa taala. di gampang. Nek skon cedhak karo Gusti Allah, Allah yang akan ikut banyak mengatasi masalah-masalah termasuk Republik Indonesia yang ruwet dan penyakitnya tidak mungkin disembuhkan ini. Ya, Allah akan menolong kita semua karena Anda semua tekun dengan cinta Anda. Amin ya rabbal alamin, Mas. Cuman, oh, no, sih, nasibnya kita orang, oh, no, sih, gak. aku gak. Keturun, koyok, aku, koyok, aku, uang penting, jadi aku ini gak penting. Jajal, aku mau buat NO di terima Aku tak melok pengurus NO jajal. Ya Allah, kira-kira omongannya BPNU. Mesti gobong HP. Gak kerok, jok, -jok, jok. Muhammad, Tia yang bunuh. Aku tadi menteri. mosok kerasan presiden ini musuh aku. Bendi, diayeli terus. Bendilno diilingno, bendilno diiba teles, teles, teles, di aku tadi presiden, orang singgul tadi menteri, bukan gak nongkrong susah susah nengkong susah nengkong gak nengkong susah Adin, susah nengkong susah nengkong susah nengkong susah nengkong susah nengkong susah nengkong susah nengkong susah nengkong susah nengkong susah nengkong susah nengkong susah nengkong susah nengkong terus nengkong susah nengkong susah nengkong loh, cak ya gak cak nun, maupun di tingkat di piram mereka, naik motor, dua di balik, naik motor, pelatilang mau, mungkin pelat di rumureng kali cak nun, lagi biasa naik naik nyogok kadek kondor, nggak mau nolcong, gua no polisi ini mulai disiplin gak lagi, mulai disiplin gak wani, naik naik cara aku gak wani nyogok nyogok, kudu tilang ya tilang, nunu, logikannya polisi, tadi atin kewet don lapo aku manggil, akhirnya tilang sidang deh deh di Polres gitu kan gitu kan itu kan, ada tadi menteriku gak kelem, orang aku manajer yang sangat ketat anda pikir saya budayawan anda pikir saya seniman, anda pikir saya gendak saya itu manajer manajemen keahlian saya ya apa ada no, grup 4 tahun gak tahu bisa, gak tahu bentrok gak tau eren pentas likur tahun likur hari sampai tuwek Sampai terkait Allah, Iku abot, Katanya orang Iku, sesuai rezeki, Mas Mustafa. Akhirnya saya ke nyai urunan Tugu Kompresor. Tadi menemani aku, naiknya orang Iku, situ nengu ini. Sehat, tersulunya, telanya, artinya nengnya nih, cahaya murni. Gua wangi. Enggak sih, ketuaan, meskipun bogan kini nih, mau ngomong, aduh, aduh, aduh, saya nggak, mis... saya kita kecepatan utuh, terus depan baru, ongkir ketemu. Ah berarti untungnya tampil gitu. Pak tahun mas Kia Pak Joko Kanto ini sama saya sudah sejak tahun 76, 76 terus sama saya. Dia orang yang sangat miskin bapaknya. Dia kepala keamanan THR, kan, Ya dia sekolah hanya SMP. Dia jalan kemana-mana, aku kurang tahu lo Joko Kanto sepatuan, ceme sandalan ban trek sejak dulu sampai saiki. Gitu ya. Kak nduwe penggawean kecuali di Kiai Kanjeng Yu anak ya Dan tidak pernah diakui di aktor teater terbaik se-Indonesia. Kak ono melebihi Joko kantor <tuk> Tapi gak tahu diakoni koran, gak tahu diakoni seniman, ya gak ono daftari di buku kesenian. Kene gak pathen aku dewan juriku Allah Subhanahu wa taala. SME, telepon 24 jam full gratis. Enggak tapi njupuk toko kene njupuk toko kene lha ngono kan aja kabusan kalau iklan-iklan itu, wae kaya iklan itu iku menjebak kita um sbenenge pengen tayu ya ngono ya, ya tapi awakmu kudu cerdas kudu seimbang dan kudu ono jarak karo apa-apa ojo langsung ojo langsung kaya nek main gablok pod delok sik le langsung set-set ngene lha iku kurang dewasa sing ati ya didelok sing karep Biasanya gini, apa? Ngedet. Nggak Jogja. Ngudut. Diurut sembarang gue diurut. Malam pertama, ojok langsung. Put, put, put, put. Ngobrol. ya tau. Dibuka karena Didi, ya, Mas. Gar situ, ini, eh, gar situ. Mau ojok langsung. wah, sepuluh. Gila ya. Saya mau tambah sekir, ya. Saya tambah sekir, ojok teh gampang putus asa, ojo terikat oleh satu pojokan dan satu kotak Anda harus membuka cakrawala gitu ya? Oke. Okay.